Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisa Sapiko dengan NIM 200605110021. Di sini akan mempresentasikan mengenai hasil uh, praktikum untuk kuas yang saya buat. Di sini saya membuat aplikasi yaitu aplikasi pembaca berita atau list-list uh, berita. Di sini untuk yang pertama ada tampilan awal atau uh, seperti splash screen. Seperti ini. Kemudian kita kita go, Luka akan diarahkan ke login, teman oh, mau login, ada nggak login? mungkin kalian coba untuk login. berhasil login. Ini untuk tampilan uh, menu utama. Pada tampilan menu utama di sini akan terdapat list-list berita uh, umum, berita internasional yang tidak diberi kategori. <coughs> Jadi akan ditampilkan secara umum. Seperti ini ada bisnis, kemudian ada 20 minutes, ada time dan lain-lain. Kemudian di sini ada uh, drawer. Drawer di sini uh, sebagai penampil untuk menu menu kategori berita. Sini ada berita dengan kategori bisnis, kemudian ada sport, ada education, dan juga nature. Misalnya kita buka sports. nah Misalnya bisnis, ini ada berita-berita tentang bisnis. Kalau misalnya kita buka aplikasinya, beritanya akan muncul seperti ini. Kemudian untuk membacanya kita klik here. Maka kita akan diteruskan ke uh, website yang membuat berita tersebut. Kenapa berita tersebut tidak langsung dibaca di uh, aplikasinya? Karena dari API-nya sendiri atau dari REST API, disini saya menggunakan newsapi.org itu tidak menyediakan, uh, tidak menyediakan berita tersebut, jadi hanya mengambil beberapa informasi dari berita tersebut. Kemudian, setelah itu kita kembali lagi ini kita kembali ke menu awal. misal kita ke kategori nature dan muncul kita berita tentang nature. selanjutnya di sini ada discovery. discovery ini juga sama. ini yang muncul berita-berita uh, umum. ada diverge wire ini kategori-kategori atau query yang uh, digunakan untuk mencari berita tersebut. kemudian selanjutnya di sini ada profile. Nah, pada profil ini mengambil data email yang tadi kita masukkan ke menu login. Ini menggunakan session. Jadi misal kita logout, nanti kita akan kembali ke menu login. Nah selanjutnya untuk source code-nya di sini yang pertama ada main, class main. Di sini seperti biasa untuk menjalankan aplikasinya dari awal. Pada class main di sini kita memanggil welcome screen. Nah pada welcome screen. Inilah yang tadi berfungsi sebagai uh, splash screen yang menampilkan beberapa gambar dan juga deskripsi. Itu di sini uh, kita buat list, list slides yang tadi uh, bergeser itu list slides. Kemudian di sini kita panggil item image dan juga item header, item description. Itu kita ambil dari widget uh, items. Nah, kita simpan pada list item ini, kemudian kita akses pada password welcome. Nah, selanjutnya di sini ada home dari welcome screen. Di sini kita ke page login, kita ke page login dulu. Jadi, pada login di sini, login saya menggunakan REST API dari uh, API solidloading.com. Kemudian di sini ada page login state yang di dalamnya di sini kita membuat dua variabel yaitu txt email dan juga txt edit password. Nah di sini kita membuat dua widget yaitu widget input email dan juga widget input password. Nah uh, pada input email seperti biasa ini ada input email kemudian di sini kita beli input decoration jadi hint teksnya masukkan email dan juga label teksnya masukkan email. Lalu gitu. uh, selanjutnya di sini ada validator jika emailnya null. Kemudian kita panggil kasih email validator itu diambil dari uh, package. Jadi nanti emailnya dicek. Kemudian jika nol atau tidak sama dengan email yang ada pada email validator maka uh, inputan yang keluar adalah masukan email yang valid. Begitu juga dengan input input password. Jika passwordnya nol maka akan muncul password harus diisi. Untuk metode validate inputs ini kita akan mengambil kemudian kita jalan, kita panggil uh, method validate kemudian di sini kita akan menyimpan nilai tersebut dan kita jalankan method login yang ini kita masukkan email dan passwordnya kemudian uh, email dan password tersebut akan kita cek pada API nya, kita menggunakan JSON, kita encode email dan juga passwordnya kemudian dari JSON tersebut akan muncul uh, output di sini ada respon status code-nya kalau 200 berarti oke, okay. berhasil, Kemudian jika berhasil maka navigator-nya pop atau uh, kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Di sini uh, ada scaffold juga, uh, Snackbar juga, yaitu message. Outputnya message. Message ini nanti akan muncul berhasil login. Dan jika output sukses maka di sini kita akan menyimpan emailnya. Nah fungsi dari menyimpan email itu nanti akan masuk ke dalam Uh, login, dan juga jika kita keluar dari aplikasi, terus kita masuk lagi nanti uh, email kita itu akan tersave save jadi kita tidak perlu login ulang nah, sedangkan jika salah jika responsnya itu tidak 200 atau bisa 100 atau 500 itu uh, respons untuk exception atau error, maka oh jadi kita tidak bisa masuk ke dalam Uh, halaman selanjutnya kemudian ini untuk save stationnya sini kita simpan email dan juga is login sama dengan true dan juga ini adalah method navigator push and remove until ini untuk rutenya. jadi setelah dari sini kita akan diarahkan ke nih void check login jadi jika loginnya berhasil jika sedang login ini tadi kita simpan di atas pada uh, share, uh, save station nah ini ini jika is login maka kita akan kita boleh mengakses halaman-halaman selanjutnya dan halaman pertama yang akan diakses adalah homepage. Di sini selanjutnya pada homepage di sini ada terdapat beberapa screen dan juga bottom navigation bar. Nah screen-screen ini yaitu ada main, discover dan juga card profile. Isinya semua adalah berita. Untuk main ada kelas main di sini bedanya di sini saya tambahkan drawer nah drawer ini yang berisi kategori-kategori yang tadi, jadi ketika kita cek ini akan diarahkan ke halaman-halaman dari halaman-halaman dari berita-berita tersebut. di sini ada bisnis sport, education dan juga nature. selanjutnya di sini pada bodynya juga menampilkan artikel. di sini kita get artikel, get artikel itu kita kemudian kita ambil uh, panjang artikel dan juga kita build custom list style. jadi kita susun menggunakan custom list style. Untuk berita ini, kita ambil melalui yang namanya service. Nah, service di sini kita uh, gunakan untuk memanggil data-data dari rest API tersebut. Sini, saya mengambil data dari news di Sini, saya mengambil menggunakan key saya. Kemudian, di sini saya memberi uh, query, query di sini atau query atau key atau kata kunci untuk uh, yang ingin saya cari karena di sini maka saya tambahkan nature. Misalnya, di sini kita uh, akan get artikel menggunakan async term dan ini adalah tahap-tahap untuk mengambil data dari REST Nah, setelah itu akan muncul pada halaman ini Seperti ini Nah, untuk new lain juga sama Kurang lebih sama Dan selanjutnya yang terakhir di sini adalah calc profile Calc profile disini mengambil data yang tadi, data login yang tadi login, get getBull, login kemudian jika loginnya tidak sama dengan 0 dan loginnya itu true, maka kita ambil emailnya Kemudian, jika tidak, maka kita akan dikembalikan ke page login. Selanjutnya, jika kita log out, maka kita akan uh, uh, preference login sama email yang tadi yang sudah disimpan pada session itu, pada preference, itu akan dihapus. Selanjutnya, uh, yang terakhir, di sini ada navigator push and remove until. Di sini kita tidak boleh mengakses halaman-halaman yang ada di setelah uh, halaman login. Kemudian kurang lebih itu di sini ada Instate dan juga dispose. Nah ini untuk menampilkan usernya, jadi di sini ada User Profile untuk app nya kemudian Welcome Email, kita mengambil email yang tadi. Ya, kurang lebih seperti itu dan juga di sini ada Button Logout. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.